Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas bersama kunci jawaban Di halaman 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 Di tema 2 kelas 4 Selalu berhemat energi Baik sekarang kita langsung saja ke halaman 11 Kita baca dulu soalnya baru kita jawab Identifikasi Tinggi rendah nada dari notasi Angka lagu tersebut Apakah yang kamu temukan Jawabannya Saya menemukan Beberapa nada tinggi dari notasi Angka lagu menanam jagung Seperti pada lirik Kita bersama Kemudian bekerja Dan ambil cangkulmu Sekarang kita akan jawab di halaman 12 Amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu Jawabannya Manfaat air 1. Untuk minum 2. Mencuci 3. Mandi 4. Menyiram 5. Memasak 6. Mengairi sawah Dan yang ketujuh adalah membuat kopi Sekarang kita akan jawab di halaman 13 Diskusikan dengan temanmu Mengapa anak tersebut minum? Jawabannya Anak tersebut minum karena haus Pertanyaan kedua Mengapa anak tersebut mandi? Jawabannya Anak tersebut mandi karena badannya kotor. Pertanyaan ketiga: Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Jawabannya: Iya. Mandi dan minum adalah kebutuhan. Pertanyaan keempat: Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Jawabannya: yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih adalah tidak bisa mandi, minum. Yang kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Jawabannya, iya. Kita semua membutuhkan air bersih karena air adalah sumber kehidupan manusia. Pertanyaan keenam, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Jawabannya, iya. Semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih Soal ketujuh Apa yang dimaksud dengan hak? Jawabannya Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang Jika telah melakukan serangkaian kegiatan Kedelapan Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya Jawabannya Contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat yang pertama hak mendapatkan tempat tinggal yang layak yang kedua semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak agar bisa merasa nyaman dan aman ini penjelasannya ya kemudian hak yang kedua adalah hak mendapatkan pasokan serta aliran listrik dari pemerintah listrik sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia Akses listrik menjadi salah satu hak yang harus didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hak yang ketiga adalah hak mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan akses pelayanan dalam berbagai bidang yang memadai. Hak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan. Sekarang masih di halaman 13, kita akan jawab dan mengisi diagram yang ada di bawah ini. Ada yang berwarna kuning, kemudian biru serta pink. Baik, kita isi satu persatu. Oke, langsung kita isi semuanya. Contoh hak. Contoh hak yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang kemudian mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemudian menggunakan fasilitas umum. Bukan contoh hak adalah tidak peduli pada orang tua, mengotori rumah, merusak fasilitas umum. Apa itu hak? Arti hak? Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Di halaman 14, kita jawab saja. Diskusikan dengan kelompokmu. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Jawabannya, dampak dari kegiatan pada gambar A adalah sungai menjadi bersih dan bebas sampah. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Jawabannya, yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A adalah sungai menjadi kotor dan tercemar, bahkan bisa menyebabkan banjir. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Jawabannya, dampak dari kegiatan pada gambar B adalah kita bisa menghemat air dan air tidak terbuang secara percuma. Pertanyaan yang keempat, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Jawabannya, yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B adalah pasokan air cepat habis, bahkan tagihan air bisa membengkak. Yang kelima, Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Ya, kita melakukan seperti gambar A dan B. Pertanyaan keenam, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Pertanyaan ketujuh, Carilah contoh kewajiban jika dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Jawaban Menjaga keamanan serta ketertiban umum. Setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan tidak melakukan perbuatan menyimpang. Kedua, menaati berbagai peraturan yang berlaku. Peraturan ada untuk ditaati. Jika seluruh masyarakat menaati peraturan yang ada, maka lingkungan sekitar akan semakin aman dan tertib. Menghormati orang di lingkungan sekitar Saling menghormati dan tahu tata krama akan membuat lingkungan sekitar semakin nyaman untuk ditinggali. Membayar iuran pemakaian listrik setiap bulan kita sudah menggunakan listrik di rumah sehingga wajib untuk membayar tagihan listrik. Sekarang kita akan jawab di halaman 14 untuk mengisi diagram yang ada. Baik kita isi saja langsung. Contoh dari kewajiban adalah bersekolah dengan rajin, menjaga kebersihan, membayar pajak. Yang bukan contohnya yaitu mendapat nilai bagus, mendapat pujian, menerima hadiah Arti dari kewajiban yaitu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak Sekarang kita akan menjawab di halaman 15 Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Baik, kita isi untuk gambar satu. Untuk gambar satu, satu ya, dia sudah mendapatkan haknya, jadi kita tulis "sudah". Kemudian gambar dua ini sudah mendapatkan haknya, yaitu haknya adalah untuk membersihkan piring, maka dia sudah. Kemudian, pertanyaan kedua: apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar satu belum. Kemudian, untuk gambar 2, sudah melakukan kewajibannya, yaitu membersihkan piringnya. Kalau yang gambar satu ini, dia tidak memenuhi kewajibannya karena... Dia membiarkan air yang mengalir dari keran dan tidak ditutup saat tidak digunakan lagi. Kemudian, apa yang sebaiknya dia lakukan untuk gambar satu adalah tidak menghabiskan air. Tidak menghabiskan air. Untuk gambar yang kedua, apa yang sebaiknya dia lakukan menghemat air? Baik, berikutnya kita akan jawab di halaman 15 terkait hak dan kewajiban. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Mari kita jawab. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Hak hanya ditujukan untuk diri sendiri. Hak jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan sanksi. Berikutnya, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban ditujukan untuk banyak orang Kewajiban jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi Berikutnya kita akan menjawab di halaman 17 Bagaimana cara melakukan penaksiran keribuan? Baik langsung saja kita jawab Nah untuk yang baris pertama ini ada 45 penaksiran puluhan Dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kalau dia ada angka 5 di, di sini, di akhirnya maka kita bulatkan ke atas ya, berarti ke 50. Berikutnya yang sini kita akan membulatkan ke ratusan terdekat, berarti ini menjadi 500. Kita lihat angka di belakang angka pertama ya. Di sini 7. Kalau 7 itu berarti kita bulatkan ke atas menjadi 500. Ini Kenapa 500? Karena di depannya adalah 4. Maka angka yang setelah angka 4 itu adalah 5. Berikutnya yang ini. Kita lihat angka keduanya adalah angka 5. Berarti ini kita akan bulatkan ke. Kalau ini 4.000 berarti kita bulatkan ke 5.000. Kemudian, untuk puluhan ribuan, cara melakukan penaksirannya adalah dibulatkan, dibulatkan ke puluhan ribuan, puluhan ribu ya, terdekat. Terdekat. Nah, Puluhan ribu terdekatnya adalah karena di sini angka keduanya adalah tiga, maka ini kita bulatkan ke puluh 20000 Jadi ini puluh ribu. Kemudian berikutnya, yang ini kita bulatkan, dibulatkan ke ratusan. Ribu terdekat Nah ratusan ribu terdekatnya karena di belakang angka 2 di sini adalah 3 maka ini kita bulatkan ke 200ribu Kemudian berikutnya di sini dibulatkan, Ke jutaan terdekat. Kita lihat angka di belakang kedua yaitu 3. Maka ini kita bulatkan ke 2 juta. Baik. Sekarang kita akan simpulkan di halaman 17. Bagaimana cara melakukan penaksiran? Cara melakukan penaksiran adalah melakukan pembulatan kedua angka yang diberi operasi perhitungan. Taksiran itu ada tiga macam. Taksiran rendah, taksiran tinggi, taksiran baik. Di mana, kalau taksiran rendah itu di mana semua angka diturunkan ke bilangan terdekatnya. Kemudian taksiran tinggi di mana semua angka dinaikkan ke bilangan terdekatnya. Taksiran baik di mana dilihat angka satuannya. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Namun, jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas terdekat. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 18. Pertanyaan pertama, jumlah air yang digunakan di rumah Siti dan Edo. Jawabannya adalah 273 ditambah 324. Nah, itu kita bulatkan menjadi 270 ditambah 320, kemudian hasilnya adalah 590. Jadi, jumlah air yang digunakan di rumah Edo, Siti dan Edo, ya adalah 590 liter. Kemudian, yang kedua, jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu dan Udin, 363 ditambah 262 ditambah 291. Semua angka itu kita bulatkan menjadi 360, 260, dan 290 Jadi jumlahnya adalah 910 Jadi jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu, dan Udin adalah 910 Untuk yang ketiga, jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo Jawabannya, 262 ditambah 324 kita bulatkan menjadi 260 ditambah 320, jadinya adalah 580. Jadi, jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo adalah 580 liter. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 18. Jawabannya adalah, jumlah air yang digunakan di rumah Siti, Edo, Lani, dan Dayu, dan Udin yaitu, 273 ditambah 324 ditambah 363 ditambah 262 ditambah 291. Kita bulatkan menjadi 270 ditambah 320 ditambah 360 ditambah 260 ditambah 290. Jawabannya menjadi 1.500. Jadi jumlah air yang digunakan di rumah Siti, Edolani dan Dayu, serta Udin. Adalah 1.500 liter Pertanyaan kelima Selisih air yang digunakan di rumah Siti dan Dayu adalah Jawabannya 273 dikurangi 262 Kita bulatkan menjadi 270 dikurangi 200, 260 Jadinya adalah 10 Itu selisihnya Jadi selisih air yang digunakan di rumah Siti dan Dayu adalah 10 liter Soal yang keenam Selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani Jawaban 363 Kita kurangi dengan 262 Kemudian kita bulatkan 200, 360 dikurangi 260 menjadi 100 Jadi selisih air yang digunakan di rumah Dayu dan Lani adalah 100 liter Pertanyaan ketujuh Selisih air yang digunakan di rumah Udin dan Edo adalah 324 dikurangi 291 Kita jam menjadi 320 ditam, Dikurangi dengan 290 Jadi selisihnya menjadi 30 Jadi selisih air yang digunakan di rumah Udin dan Edo adalah 30 liter Nah sekarang kita akan mengisi penaksiran operasi hitung di halaman 18 Baik, yang pertama kita akan taksirkan ke ribuan. Oke, taksiran ribuannya yaitu 5.000. Ribu. Mohon maaf, di sini taksirannya adalah 6.000 ya. Kemudian, yang kedua, taksiran ke ratusan. Menjadi, kalau kita taksiran ke ratusan, ini akan menjadi 6000 juga. Kemudian, taksiran ke puluhan, ini akan menjadi 5960 Nah, hasil sebenarnya adalah 5000. 958. Mana hasil yang menurutmu paling mendekati yaitu taksiran ke ribuan? ke ribuan. Kemudian yang kedua, Hasil sebenarnya yang kedua ini adalah 3 33 33.489. Nah, kalau kita taksiran ke ribuan maka akan menjadi 3.000. Kemudian untuk kita taksirkan ke ratusan ini 33.000 ya mohon maaf ya. 33.000 Kemudian untuk yang ke ratusan itu akan menjadi 33.500. Kemudian taksiran kepuluhan menjadi 33.400 90. Nah, jadi taksiran yang paling dekat menurut saya di sini adalah taksiran ke puluhan. Ke yang di atas. Kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga, kalau kita taksirkan, ya kita lihat dulu untuk hasil sebenarnya adalah 45.348. Maka kita akan taksirkan keribuan menjadi 45.000. Kemudian untuk taksiran keratusannya menjadi 45.300. Kemudian kita taksirkan ke kepuluhan menjadi 45.350. Nah, yang paling mendekati lainnya adalah taksiran ke 10. Kemudian yang terakhir adalah jumlah sebenarnya itu menjadi 4758. Maka untuk taksiran keribuannya menjadi 5000. Kemudian untuk taksiran ke menjadi 4800. Untuk taksiran ke, ke menjadi 4000 760. Jadi yang paling mendekati adalah taksiran ke-10. Kepuluhan ya sebenarnya. Ini kepuluhan, nih, puluhan. Baik, sekarang kita akan jawab di soal nomor 1, 2, dan 3 di bawahnya. Oke, yang soal yang pertama kita jawab Melakukan penaksiran kepuluhannya yaitu dengan cara melihat angka satuannya. Kemudian jika angka satuan di bagian belakang nilainya sama dengan 5 atau 5 ke atas maka dibulatkan kepuluhan atasnya. Bila nilai satuannya di bawah 5 maka bulatan, bulatkan kepuluhan bawahnya. Kemudian yang kedua melakukan penaksiran ke ratusan yaitu dengan cara melihat angka puluhannya. Jika kepuluhan puluhan di bagian belakang nilainya sama dengan 50 atau 50 ke atas Maka dibulatkan ke ratusan atasannya Kemudian bila nilai puluhannya di bawah 50 maka dibulatkan ke ratusan bawah Kemudian berikutnya melakukan penaksiran ke ratusan yaitu dengan cara melihat angka ratusannya Jika angka ratusan di bagian belakang nilainya sama dengan 500 atau 500 ke atas maka dilakukan keribuan atasnya. Bila nilai ratusannya di bawah 500, maka dibulacan keribuan bawahnya. Pertanyaan kedua, bagaimana melakukan penaksiran keratusan ribu? Dengan cara melihat angka puluhan ribunya. Jika angka puluhan ribu di bagian belakang nilainya sama dengan 50 ribu atau 50 ribu ke atas, maka dibulatkan ke ratusan ribu atasnya Bila nilai puluhan ribunya di bawah 50 ribu, maka dibulatkan ke ratusan ribu bawahnya Pertanyaan ketiga, apakah penaksiran membantumu dalam menghitung? Jelaskan Iya, penaksiran membantuku dalam menghitung karena membuat proses menghitung semakin mudah dan cepat Selain itu, memudahkan perhitungan bilangan yang rumit karena bilangan ditaksirkan atau dibulatkan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya di halaman 18 juga, ini merupakan kerjasama dengan orang tua. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Jawabannya, nilai penaksiran dalam perhitungan. Sudahkah kamu menghemat air di rumahmu? Jelaskan. tujuh cara sederhana menghemat air di rumah. Yang pertama, memantau penggunaan air. Yang kedua matikan keran air yang tidak dipakai Yang ketiga perhatikan durasi mandi Yang keempat jangan tunda perbaikan pipa air yang bocor Yang kelima gunakan keran aerator, Yang keenam penggunaan filter untuk air minum Yang ketujuh mencuci buah dan sayur dalam wadah Nah itulah yang kita jawab pada video kali ini untuk video berikutnya Nanti kita di halaman 21 sampai dengan 26 Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh